Kini semua tinggal kenangan Hanya bulan dan bintang Menerangi malam Tinggal ini sebuah harapan Yang tak akan mungkin datang Ketika semuanya harus berakhir Terkubur bersama bayang dan kasih minum. Haruskah semuanya harus berakhir Terkubur bersama bayang